Buka mic ya, Kak. Yo, sip. Berapakah nilai keberhasilan dari program tersebut? Di Desa Penari dijalankan suatu program baru untuk meningkatkan kesehatan dan tumbuh kembang bayi supaya populasi desa tersebut tidak punah. Populasi bayi di desa tersebut seribu jiwa, pasien memiliki KMS 650 bayi, anak yang dibawa di Kepo Shandung 400 bayi, yang mengalami peningkatan berbadan sebanyak 250 bayi. Berapakah nilai keberhasilan dari program tersebut? berarti 250 per per 1000 jiwa yang naik dan ini dia dan seluruh ya populasi bayi. Oke. Okay. n per s ya. Oke. Okay. Next ya, 09 Isa. Kapis okay, ya. Itu loh. apa yang cocok pada kasus ini? Laki-laki 30 tahun mengeluh BB menurun, mudah lapar, dan sering BAK. diwayat ibu menderita DM, ayah menderita hipertensi kedua orang tua bercerai. Ayah meninggal setahun yang lalu karena stroke. Saat ini pasien memiliki dua orang anak. Genogram nggak? Oke, okay. jadi penyakit keturunan eh? Gen. Gen. ya? Gen? Kan? Iya, <tuh> ibu. Hmm. Okay. 40, uh, Aisyah baru Berapakah prevalensi kasus di atas suatu survei untuk mendeteksi penyakit tuberkulosis dilakukan di Kecamatan A dengan jumlah penduduk 200.000 orang. Pada survei tersebut ditemukan 20 penderita tuberkulosis paru yang terdiri dari 12 penderita tuberkulosis lama dan 8 penderita tuberkulosis baru. Selain itu juga tercatat 100 kematian di Kecamatan A dan dari jumlah tersebut ada 5 orang meninggal karena tuberkulosis paru. Prevalensi kasus lama tambah kasus baru per oh, 20 per 200.000. Ya, prevalensi kasus baru dan kasus lama. Ya. Itulah 20-an tadi kan. Nah ini. Apa prevalensi? campuran kalau insidensi. cuman untuk kasus baru. Jadi yang kalau kasus. Soal ini 8. Nih, ya. Nah tapi hati-hati. Dia pernya beda ini. Kalau prevalensi pernya tuh untuk seluruh. Kalau yang insidensi. Dia cuma yang beresiko, yang masih sehat jadi, jadi yang kasus lama dikurang. Jadi sebenarnya bergeser nih prevalensi yang 12 nya di atas turun dia. jadi dipenyebut, ya kan? dikurang, ya. gitu ya, hafalannya ya. bisa-bisa ini batu, kopi ya, 41 ya. Termasuk dalam apa yang dilakukan kepala puskesmas? Kepala Puskesmas akan membuat program untuk meningkatkan kesehatan. Kepala Puskesmas membantu anggota dan juga membagi tugas untuk setiap anggota. Itu organizing atau manager. Dia betul. Eh? Jadi organize kan. Pem Organisasian. Ya? Puskesmas kepalanya anggota. Ini ya bawahannya. Oke. 42 Tiara. Oke. Bagaimanakah pelayanan medis yang dapat diberikan bagi pasien ini? Seorang laki-laki 50 tahun diantar temannya ke UGD dengan keluhan, baru saja tertabrak sepeda motor saat berjalan keluar kantor. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasien didiagnosa patah tulang dan harus dirawat inap. Pasien menyatakan akan menggunakan fasilitas kartu jaminan kesehatan yang dimilikinya. Bagaimana pelayanan medis? Keywordnya berarti ini kan tertabrak, ini KLL ini kasusnya kan? Dia menyatakan akan menggunakan menggunakan kartu jaminan. Nah. Ya, dia ditangani kondisi darurat, lanjutin terapi sesuai nasihat dokter. Ya. Jadi kalau ya ini kan dia ngomong kecelakaannya ini kayaknya kecelakaan tunggal ya. Kalau kecelakaan tunggal memang masih berlaku BPJS-nya. Beda dengan yang kalau ya ini dan ini sebenarnya kalau kondisi darurat ini kan sumpah hipokrates ya. Walau bagaimanapun harus ditolong ya. Nyawa dulu. Baru setelah itu uh, dilakukannya nih ya negosiasi lebih lanjut ya pasien stabil tuh kan. Oke. Okay. 43 ini eh uh, lagi saja sudah ya. Yang desain ini kan, Pawas nih, bukan bis. Iya, Kak, kencing ya, kalau, Kak. Ayo, saya. sudah. Hungitup ini, Kak. Hungitup ini, Kak. Nggak ada oh, santai ya. Iya, kak, beberapa banyak, berapa banyak minimal tanggungan BP, tanggungan yang harus dibayar. Untuk aktivasi BPJS. Seorang pasien berobat ke Balai Pengobatan Proskizmas, dan ternyata sudah. 25 bulan tidak bayar oleh 6 bulan, enggak? ngapalan hmm, ini, dia maksimal jadi enam bulan ya. Nah, dari peraturan nomor 3 nih, tahun 2020 ya, yang A ya. Nah. Oke, ya. Suci, Pak. D. Peraturan empat nol, Pak. Peraturan empat Pak. Pemerintah Indonesia saat ini telah melaksanakan program jaminan kesehatan secara nasional yang telah dicanangkan sejak tahun 2014. Untuk pelaksanaan program tersebut, pemerintah telah menetapkan besarnya tarif paket diagnosis berdasarkan kelompok diagnosis dari berbagai penyakit. Apa sebutkan untuk pengelompokan diagnosis tersebut? INACBDES ya. Eh. Jadi case based. Mm -hmm. based. Yang berdasarkan kelompok kasus ini, ini keywordnya yang nomor 44 karena di di ini ya kok ya dari rumah sakit sebenarnya tuh kan kalau ini tapi dari soal ini tidak disebut emang lokasinya rumah sakit cuman keyword ini pengelompokan berdasarkan berbagai penyakit ya kelompok itu sama dengan case group groupnya ya melampakan grup. Nah itu ingat ba. Eh, gimana? Oke, empat lima. Berarti uh, habis ya? Eh? Jika skema pembayaran BPJS untuk obat penyakit kronis pada pasien rumah sakit adalah seorang pasien JKN dengan diagnosis hipertensi dirujuk ke rumah sakit. Kemudian di RS, pasien diberikan perawatan dan pembayaran diagnosis menggunakan BPJS sehingga pasien bisa pulang selanjutnya pasien kontrol rutin di RS tersebut dan mendapatkan obat penyakit kronis selama satu bulan non inasi bijis, ya. Dia non non karena ini. Non. Apa sudah kontrol rutin? Apa nah, kontrol ini ya. sebenarnya itulah kenapa non inasi bijis. karena kalau dari dalam BPJS itu biasanya IRB, pasien rujuk balik. Nah, itu harus di kapitasi lagi jadinya kalau ini, ini kan PRB jadi itulah ini ini seringnya di, di puskes dapat jadi dia rata-rata kalau anak kontrol rutin ini dia kan harus per 3 bulan di rumah sakit tuh minta rujukan dari puskesnya kan? misalnya dia berobat Januari nah dia bulan April berarti harus minta rujukan lagi dari puskes itu untuk berobat di rumah sakit ini. Jadi itulah bagi rumah sakit dia menguntungkan lagi non -inasi bijis. Itulah biasanya kalau dari konsulannya dikasihnya PRB jadi dia minta resep dari puskes yang melanjutkan obat. Nah itu dia masuk kapitasi tadi. ya. Ini PMK nomor 52 tahun 2016. Non-inusibijis penyakit kronis kan ya yeah. ikn oke okay. empat puluh enam Aisyah mana? Mio, Najila, apa ini? Mbak Fawas, teh, ini apa? Dah, Aisyah, ada nih lagi kuis kali. Ya, Awas lagi, Kak Nah, ini, Mbak nah, Mio sudah, Aisyah. Unmute. Itu prinsip penyelenggaraannya di Anas Huska -pus tersebut adalah, Wah, barengan, oke, <tinyanggaran> Najila, Puskesmas <laughs> mengadakan pelayanan dengan tidak membedakan pasien merasakan budaya, suku dan agama. Prinsip penyelenggaraannya di ana suku, suku tersebut adalah pemerataan, Kak. Dia ya, uh -uh. tidak ini apa tuh Bhinneka Tunggal Ika lah. merata ya. Ya. ya. ini kayak belajar PPKN lah sebenarnya kan. Tanggung jawab wilayah kan prinsip lain untuk kemandirian masyarakat, tepat guna dan terpadu sinambung ya. Oke. Okay. 4.7 kopi ya. Apa faktor yang mempengaruhi perilaku masyarakat ini? Hasil survei kesehatan yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa kedokteran menunjukkan bahwa perilaku buang air besar sembarang masih sering dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat. Saat di wawancara, anggota masyarakat menyebutkan bahwa mereka tidak merasa resi dengan perilaku tersebut karena sudah dilakukan turun-menurun dan menjadi kebiasaan faktor predisposisi. Ini keywordnya kayaknya tidak merasa resi tadi Nah, kepercayaan persepsi. Turun- ada istiadatnya, ya. Hal pemungkin, ya, sarana fasilitas, penguat, nah, penarik, atau toma, ya, to toko masyarakat. Oke, okay. nah, 48. Tiara, ya, Pak. Berapa iuran yang wajib dibayarkan pemberi kerja pada kasus di atas? Seorang laki-laki 37 tahun datang ke puskes dengan keluhan kencing manis 5 tahun yang lalu. Bisa dilakukan pemeriksaan dokter menyarankan pasien di inap. Yang adalah pegawai negeri dan peserta JKN dengan iur 5% dari gaji per bulan. Kamu tidak selanjutnya dibayar oleh peserta, sebagian dibayar oleh pemberi kerja. Pemberi kerja 4%. Iuran wajibnya ya. Ya, hafalan ini. 1%-nya baru si pegawai. Ya, Jadi totalnya itulah 5%. Nah ini peraturan nomor 75 tahun 2019. Ya. Presiden, pawa lagi ya 29. Manakah yang tidak ditanggung oleh BPJS di vaskes primer? Seorang laki-laki berusia 37 tahun kepo dengan keluhan luka pada kaki karena sejak satu bulan lalu. Pasien memiliki riwayat kencing manis satu tahun yang lalu. Dokter melakukan pemeriksaan medis. Layani konsultasi pasien, memberikan terapi oral dan rawat luka serta melakukan rehabilitasi medis pada pasien. Nah ya, ini jadi, iya. rehabilitasi kalau rehabilitasi medis spkfr nah, sekunder ke spesialis kedokteran fisik dan rehab medik sprm kalau dulu sekarang spkfr istilahnya jadi di rumah sakit memang kalau yang lain masih bisa ya dengan dokter umum kan Berat, luka pengobatan konsultasi ya. nah ini kan tingkat satu non-spesialistik ya. ada kan rehabilitasi dia promotif preventif okay. suci ya nomor 50 Hal seluruh sesuai untuk kapitasi pada PASKES yang mana? BPJS merupakan jaminan untuk seluruh warga Indonesia berkapitasi setiap warga yang melakukan pemeriksaan akan dinilai sebesar 10.000 rupiah. Berdasarkan kontrol BPJS nomor 2 tahun 2015, hal tersebut sesuai untuk kapitasi pada PASKES yang mana? Ehm, klinik swasta, Kak. 10.000 ini ini nih. Nah, praktik dokter kalau... Kalau puskes 3.000-6.000, nah rumah sakit inasi bijis, ya. Ini jadi, nah kalau yang klinik swasta tadi, ini sebenarnya yang setara dengan ini kan praktik dokter, nah, klinik pratama, praktik dokter 8.000-10.000 juga sebenarnya tapi mungkin karena di peraturan 2015 ini tidak tercantum kan? klinik swasta tuh karena klinik swasta ini sebenarnya kalau contoh eh, misal kayak yang di daerah itu kadang ada di OKA juga kan nah, kamar bedah gitu kan nah itu ada juga klinik swasta dia buka BPJS untuk FKTP nya dokter umum tapi dia buka juga praktek untuk dokter spesialis. Nah, tapi yang dokter spesialisnya itu dia tidak masuk BPJS sebagai pasien umum kan? Nah, itu sih mungkin jadi yang ini rancu tidak disebut secara spesifik kan. Makanya tidak dipilih ya. Yang lebih tepat praktek dokter BPJS. Ya? Nah, itulah kalau dua ya. Oke, kita lanjut deh. Uh, ini apa tuh? Apis ya, lima satu. Iya. Langkah yang harus dilakukan oleh yang harus dilakukan oleh oleh puskesmas tersebut adalah seorang so, kepala puskesmas merencanakan survei jentik jentik nyamuk di sebuah desa yang beresiko tinggi demam berdarah. Dia menugaskan perawat dan bidan desa untuk mengajak masyarakat di desa tersebut. Yo ini data bentuknya uh, eh. jadi 96. kayak metode ilmiah lah ya. Baru yo diambil data, konsolidasi baru konsolidasi ini kan kita kayak rapat lah. Nah kita maksudnya yang ke tadi kan menugaskan perawat dulu, deh ya kan nah, karena ini konsolidasi ini tahap-tahap yang istilahnya masih pengetahuannya cukup eh uh, inilah setara dengan si kepala puskesmas sih kan. Nah, istilahnya belum terlalu awamnya. Nah, baru kaget yang di diseminasi, diseminit. Diseminit itu kan ini pem pemerataan istilahnya kan penyebaran. Itulah ke masyarakat penyebaran pengetahuan tadi kan. surveillance kan. Nah, ini kan nomor satu dua kan baru all who need to know disseminationnya eh? oke okay. kita next saya eh? Aisa ya eh? nomor 5, dua kita kepala keluarga tersebut ingin daftarkan anggota keluarga yang kelima dan seterusnya maka biaya setiap orang akan dipotong dari gaji kepala keluarga tersebut sebesar seorang kepala keluarga adalah aparatur sipil negara as atau asn untuk biaya kesehatan dengan Empat anak, sebel, semua sebelum menikah, tadi dua bawah satu tahun, akan otomatis terdaftar dan dibiayai oleh, oleh negara. Satu persen, Kak. Hmm, keyword-nya dia ini kan, setiap orang akan dipotong, dari gaji satu ya. persen, jadi yang si pekerjanya, kan? Ini, ya, Kak, empat persen tadi, yang pemberi kerja, ya. Hmm. Oke, okay. uh, poppy ya, 53. puluh yang mana? Keanggotaan BPJS itu anaknya tuh yang berapa orang, berapa banyak. Tengah, Tengah. Oh, iya itu. Oh, ada ininya, ya. Bentar. Yang skema skema BPJS itu, ben. Skema biaya tanggungan BPJS, ya. Nah, ini yang tarif 2021 perhitungan tanggungan untuk pekerja itu tuh enggak kak si dua, dua atau tiga ada gitu. nggak ada nih nah kesehatan untuk perusahaan ini Nah ini tiga anak deh, kalau yang versi 22 Mei ini 2020, ya. sehingga kasih masih masih belum, belum berubah kalau kakak di Nah tapi dia ngomong jika ada penambahan satu anak ditambah satu persen. Nah jika ditambah dua anak lagi dua persen, jadi tiga persen gaji kalau kasus kita tadi kan, ini empat anak kan. Dia ngomong anggota keluarga yang kelima dan seterusnya. Nah, itulah. Jika ada tambahan. Nah, ini kan dia ngomong tiga masuk jatah kan? Berarti kalau empat oh, uh. anak baru nambah siko kan? Nah, itulah dia menambah satu anak. Jadinya dia ditambah satu persen. ya. Nah, kalau dia anak kelima, anak kelima, Nah, di keywordnya kan baru dia menjadi 2%. Nah, itulah totalnya jadi 3% gaji. ya Nah, itu ya. Ini ini memang agak menjebak ini. Kalau kita seolah-olah ngapal yang tiga anak, Be, oh, kayaknya kalau empat anak ini. Nah, itulah jadi harus dikurangkan dulu kan. Baru nambah 4%. Ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjut eh. 53. Uh, tiara, kan, ya. 53. Tiara. Ya. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut termasuk dalam untuk menyelam menyelamatkan WNI yang berada di kota Wuhan yang sedang terjadi wabah virus corona. Pemerintah Indonesia telah memutuskan untuk mengevaluasi WNI untuk dipulangkan ke Indonesia. Tetapi para WNI yang baru sampai di Indonesia akan dikarantina selama 28 hari untuk memastikan bahwa tidak ada WNI yang ter jangkit virus corona. Ini nak mencatat Isolasi. Nak, nak mengawasi dan. Jadi objeknya itu tadi kan individu, ya. Ya betul, isolasi atau karantina jadi. Nah bedanya dengan yang surveilan penyakit kalau surveilan penyakit ya angkotnya baik kan. Kalau individu kita sama gejalanya. Itulah dia nak memastikan tadi terjangkit tadi kan dia nak ngecek gejala, ya. karena kalau angka kejadian b dia ya signifikan kan. Ya. Nah sebenarnya ada jenis yang lagi lagi. selain individu sama penyakit tadi. Nah ini yang sindromik, sindromik kumpulan gejala keywordnya. Ya. Lab laboratorium ini kan keywordnya untuk pengecekan infeksi contohnya itu kan nah strain bakteri nah inilah yang sebenarnya surveilan lab, lab ini yang dia nak ngecek mutasi dari sarkop itu contohnya dia harus melakukan polymerase chain reaction PCR kan? nah kalau terpadu dia harus negara kan provinsi kabupaten ini kompak ya, kan? oke arti yang 4 selanjutnya ya tiara berarti ya Apakah desain penelitian yang cocok untuk dokter tersebut? Seorang dokter akan melakukan sebuah penelitian dengan melakukan intervensi berupa memberikan regimen baru suplementasi gizi terhadap balita di lingkungan puskesnya dan dilakukan pemantauan selama satu tahun ke depan. Hasilnya akan dibandingkan dengan suplementasi standar yang sudah diberikan pada balita lainnya. Desain penelitian, intervensi, eks eksperimen. Oke, okay, betul ya. Yeah. Keywordnya itu tadi ya, intervensi eksperimental. Nah. awas ya, 55. Apakah yang harus dilakukan dokter tersebut? Seorang perempuan masih 60 tahun. Pulang ke rumah pasca perawatan penyakit stroke perempuan tersebut kemudian datang ke dokter praktek pribadi di mana dia terdaftar. Dan ingin mengikuti program Prolanis Program penyakit kronis. Ya. Nah kalau ininya mestinya Prolanis uh, dia uh, nah, dokter pribadi dia nih, kan? Dokter pribadinya nih, ada, ada keyword pasti BPJS kan? Karena ada banyak dokter pribadi yang umum kan. Nah dia di mana ia terdaftar kak? Uh -uh. Jadi soal ini menganggap FKTP BPJS ya? yo, ini makna makna tersirat jadi ya yeah. perawalnis perawalnis ada di BPJS. Jadi itulah screening hipertensi dan DM ya? nah, penyakit kronis. Ya? Oke, okay. suci ya 56 ya Tipe rumah sakit yang tepat adalah seorang pasien dituju oleh Puskesmas. -pus. Rumah sakit umum di kota karena penyakit DM yang ditanya, rumah sakit tersebut memiliki dokter spesialis penyakit dalam, kandungan kebidanan beda umum dan anak. Rumah sakit tipe sakit tersebut memiliki paya radiologi dan lab. Tipe rumah sakit yang tepat adalah tipe C. Ya. Nah, ini kalau tipe D ya. Dia nih ada kalau yang di negara masukin ini minimal dua atau empat utama radiologi dan PK, ya. PK ini yang laboratorium patologi klinik maksudnya. Karena dia ini tadi penyakit dalam kandungan kebidanan lengkap dia ya, yang empat utamanya ini kan. Nah kalau yang si C dia harus ada spesialis tambahan anestesi, ya. Karena kalau kalau yang tipe tipe D ini biasanya dia praktek cuman untuk diagnosis. Kalau OK-nya OK kemungkinan belum ada karena tidak ada anestesi kan. Jadi dia harus tetap merujuk ke rumah sakit tipe C ya. Ini contohnya kalau dulu hmm. kakak koas tuh Lubai, Lubai di Muara Enim itu dia tipe D. Jadi dia harus tetap nang ke Arabain kalau di kecilnya tuh kan karena tidak ada anestesi ini kan tidak boleh dia ngebius ya dokter bedah umum bukan kompetensinya kan insisi bah ya. Oke okay. nah nomor 7 kita hitung hitungan balik ini lagi habis lagi dewa mina berapa, berapa nilai prediksi negatif Prediksi untuk mengkaji ya negatif Berarti ke kiri ya NPV, ya, yeah. NPV ini, begini, ya, tiga ratus, yang sebelah tidak sakitnya kan, diper, nah, ini, ini, kalau penulisan ini memang agak membingungkan, ya, nah, mestinya dia, NPV itu diper, si tambah d, nah, kalau dia nak bikin yang mendatar, ini mestinya ada tanda kurung memang nah D nya yang C 300 ya kan C nya ialah yang 200 kan nah itulah ya perhitungan ini sebenarnya benar, benar. 3 per 5 dikali ya, 100% kan nah, corak ininya kan 100 ya 100 bagi 5 20 20 kali 3 60% Betul. ya ada kayak positive predictive value kan. PPV ya. Kalau ini negatif kan? Yo, yang ininya apa uh, A per a a per a b kan. Eh. Ya, dia ininya nih 100 per 200 ya dia kan kalau case ini ya. Hmm, ini nih. lanjut ini ya, nah ini kalau tindakan surveillance surveillance, biarlah ya kakak kak, abis sih ya, biar ini ya, tercapai yang 10 menit ya. ini nya uh -uh, tindakan surveillance petugas puskes nah ini pencarian kasus kontak ya, keywordnya ini kan jadi dia yang mendatangi itulah maksudnya aktif, kalau pasif sebaliknya kan harus pasien yang datang ke puskes. Ya. Oke, itu kan. Oke, 59 ini. Skema pembiayaan. G1P0. Nah, inilah dia BPJS. Biaya persalinan yang ditanya. Tapi inilah yang non kapitasi tadi. ya, non Nah, Habis itu ini sistem pembiayaan dokter di FKTP. Dia ngomong apa? kapitasi 6000 per orang mempunyai 3000 orang peserta. Jadi ini sekitar 18 juta kan kapitasinya nih. Rata-rata 20.000 20 orang kunjungan per hari efektif kerja 25 hari. Nah, sistem pembiayaan ini kan FKTP kapitasi ya dia jadi utilitas dokter 20 per tiga 20 orang per hari dari tiga ya Nah itu jumlah kunjungan per populasi jadi inilah yang kaget kalau kalian stase di puskes ada yang diomongin garis merah ya ini kunjungan harus banyak dibanding dengan rujukan Nah itu intinya sih ya jadi Jangan terlalu mudah kasih rujukan kalau memang belum indikasi. Nah kalau nomor 61 nih, metode sampling ya, ditanya. Dokter penelitian pola hidup bersih, PBS, kejadian diari, hanya melakukan wawancara terhadap para kepala puskesmas. Nah ini keywordnya hanya kepala puskesmas. Jadi ada tujuan khusus, itulah perpose kan tujuan jadi purposif samplingnya oke kalau 62 ini jenis usaha promosi ya promosi mengajak ibu-ibu PKK desa A berperan aktif mencegah stunting nah jadi beberapa anggota ibu PKK Bersedia untuk menjadi kader. Nah ini masuk pemberdayaan. Ya. Kecuali kalau dia ketua PKK. Nah. Kalau ketua PKK itu kan yang pejabat dan uji kakak. Advokasi kalau pejabatnya. Nah ini ya, pembuat kebijakan ini kan. Kemitraan ini yang formal antar individu. Nah ini memang agak beda-beda ya, nih kemitraan sama pemberdayaan. Ya. Kalau pemberdayaan, berdaya. Daya itu tindakan sendiri, itu keywordnya. Kalau mitra, dia harus kerjasama formalnya, kan? Nah, itu ya. Jadi, jangan kejebak, tuh. Cari keyword tindak sendirinya. Kayak ini. Mungkin kan tindak sendirinya bersedia, kan? Jadi kader. Kan? Oke, kalau 63, sistem pembayaran. Dokter perseorangan, tadi kan? Dia ngerujuk kan, ke hematologi. Nah, jadi dia bayar klape. Ya. Terus diklaim sama BPJS ya. Oke, itu ya. Nah, kalau ini penyelenggara SPM di kota nih. Kalau di kota berarti nah levelnya pemerintah Pemkot berarti ya, pemerintah kota. Nah, ini ya. Jadi tergantung keyword ya. Jadi dia nanti kalau provinsi gubernur disuruh. ya Pemprov. Ya. Kampuatan nah, ini Nomor 4 tahun 2019. Ya. Oke, selanjutnya 65 ini. Nah kegiatan imunisasi. Nah ini ngomong kan sudah Juni 2020 secara nasional. Tapi Bali, Lombok. Menargetkan September gitu kan. Jadi kalau ini maksudnya. Supnya kan. Cabang dari nasional, ya. nah di level provinsi dia Juni ke September kan cuma selisih 3 bulan, ya Oke. Nah ini teori kepribadian yang ditanya ya teori kepribadian suami bertanya mengenai hasil pemeriksaan menceritakan semuanya termasuk rutin, nah dia ngomong jadi Acceptance, ya. nah dia larutin, lah nurut, nah itulah jadi accept, kan, menerima, ya, inilah kurvanya, tengah-tengahnya berpending, tawar-menawar ya, kalau acceptan sudah paling kanan, nah. ya, yeah. bagus, mana sudah, oke ini odd, odd ratio, ya. odd ratio, itu tadi, ini ini sedikit dijebak ya hati-hati. Kalau dia hubungan pemberian vitamin A dengan diare ini kalian balik dulu ya. Jadi yang di atasnya itu justru fit A yang negatif, baru positif. Nah yang negatif 10, 140, ini 50, 200. Jadi inilah A, ini B, C, D. Jadi AD per bici. Ya. 10 kali 200. Per. 140. AD per bici. Kali 50. Nah ini jadi. 200. Nah ya. dibalik jadi ya. Karena yang. Vitamin A tidak diberikan itu yang jadi. ininya apa faktor risikonya. Ya. Nah, ini memang menjebak ya, soalnya. Kalau 68 prevalensi. Prevalensi tadi definisinya harus kasus baru dan kasus lama. Kasus barunya ini kan dia ngomong 62 kasus dari 1.058. Termasuk yang mendeteksi sebelumnya. Nah, sudah gabungan. Jadi ya, kan, itulah 62 per 1.000 dikali 100%. Jadi 6,2%. Ya. Oke, kalau ini hal pertama kali yang dilakukan. KB kan, ibu pas yang melahirkan. Nah, jadi ini evaluasinya di penetapan masalah. Ya. Jadi... Masalahnya apa? Baru kita lakukan prioritas, analisis, ya. baru cari solusi. Ya, cari kelemahan kelebihannya. Oke, terakhir fun, fun pooling, fun pooling ini sumber dana, ya. pengumpulan dana ini, kan dari BPJS ke ini kan kepala keluarga, pemotongan gaji pegawai. Ya. Nah, penghimpun dana, jadi kan. Pan itu dana, cooling penghimpun, nah tipe jamban, oh ini cash linker pit, private, water seal tertutup, nah cemplung ya, oke, ini kalau lama iuran nih. Nah keyword 8 bulan 3 kali 20 4 jam ya, MRS dengan denda, -denda ya Ini hafalan ya, nah ini rujukan positif untuk ini counseling volunteer ya, rujukan pasien ya Oke kalau 0,6 persen ini frekuensi, nah dia ingin Baru kasus baru, eh, ya, insidensi ada yang soal sebelumnya tadi. Kalau prevensi yang baru, kan ukuran kualitas jasa, nah, ini hafalannya: tangible, licin.